Pagi, selamat pagi, selamat hari, hari Minggu, adik-adik. Halo, adik-adik dan mama papa, serta oma opa yang ada di rumah, gimana nih kabarnya semua? Tetap sehat dan bersemangat dong, pastinya kan masih dalam sukacita menyambut tahun yang baru ya, adik-adik. Wah, betul banget tuh, Kak Yoan. menyambut tahun yang baru, tentu sukacitanya juga harus lebih lagi nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Astrid mau memperkenalkan kakak-kakak yang ada di sini. Di gitaris ada Katomi, di kahonis ada Kak Frans dan ada Kayoan serta Kastrid sebagai liturgos. Nah kak Astrid, sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat nih kak? Boleh? Sambil gerakin badan kita gitu kak. Nah biar adik-adik yang ada di rumah juga nggak ngantuk. Kalau gitu mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian setinggi tingginya langit. <lipun> Ayo jokan, ayo ngapain? Mendingan kita bergerak lagi, kita mau nyanyi satu pujian lagi Supaya adik-adik lebih semangat nih, kita akan nyanyi dari lagu yang berjudul Pujilah Nama Tuhan Boleh tuh kak Oke, musik Pujilah Nama Tuhan Adik-adik masih tetap berdiri, ya. Sekarang kita mau masuk pada saat teduh. Adik-adik, kakak ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan bersaat teduh saat teduh dimulai. Saat kedua selesai. Adik-adik, tahu kan bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan dari Tuhan Yesus loh. Burung di udara, ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda yang ada di angkasa seperti bintang, bulan, dan matahari merupakan ciptaan dari Tuhan. Tuhan juga selalu mencukupkan semua makanan yang kita butuhkan loh. Maka dari itu adik-adik, kita harus mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik juga harus menjaga kekayaan alam yang ada di dunia ini ya. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 17, baitnya yang ke-1 dan yang kedua, burung pipit yang kecil. Sikap berdoanya gimana? Ayo, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul meskipun hanya di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama mengikuti ibadah eh, PA di hari minggu ini. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Halulia. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik sekarang kita akan membaca mazmur pujian ya. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari mazmur 93 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Udah ketemu belum nih adik-adik? Kalau misalnya masih kesusahan buat nyari sendiri, boleh loh minta tolong sama mama, papa, oma, opa ataupun mbak yang mendampingi adik-adik. Nah, Masmur 93 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16 yang berbunyi demikian. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.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 Nah, adik-adik, dari Mas pujian yang sudah kita baca tadi, kita tahu loh bahwa orang yang jujur akan bertumbuh seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu kayak gimana sih, Kak Iwan? Pohon yang baik itu, adik-adik, mereka akan bisa berkembang, terus juga menjadi kokoh, berbuahnya juga banyak, dan kalau nanti mereka udah tua, tetap hijau dan juga segar. Wah, siapa, yo yang menjadi pohon yang segar seperti yang Kak Iwan kasih tahu tadi? nah untuk meresponi mas tadi kita akan menyanyi dari lagu yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan dengan tertib ya Untuk adik-adik yang udah bisa baca dan menulis Boleh loh untuk membuat catatan kecil tentang firman yang akan disampaikan pada hari ini Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Yuk kita dengerin firman Tuhan Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Selamat hari Minggu Hari ini kakak ada di rumah, karena itu di belakang kakak ada pohon natal. Pohon natalnya masih berdiri, bagaimana pohon natal yang di rumah adik-adik? Masih ada bukan? Hari ini adalah hari minggu kedua di tahun 2021. Karena itu pertama-tama kakak mau mengucapkan, Selamat tahun baru untuk adik-adik sekalian dan juga untuk mama papa, kakak-kakak yang mendampingi di rumah. Kiranya tahun ini membuat kita lebih sehat, lebih kuat dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kakak akan mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Papa, mama atau kakak yang mendampingi adik-adik, mari bukakan Alkitab untuk adik kita. Dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kalau bagian Alkitab ini sudah terbuka, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali bertemu, kami boleh bersama-sama beribadah, di ibadah hari Minggu pelayanan anak, khususnya untuk kelas TK ya Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, kiranya Tuhan menolong kami, khususnya adik-adik kami ya Tuhan, agar roh kudus Tuhan yang memberikan pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Ya Bapak di sorga, ampunkanlah dosa kami dan berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Masmur 104 ayat 1-5 berkata. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Masmur 104 ayat 1-5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau memperkenalkan beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kakak. Supaya adik-adik juga mengenal berbagai tumbuhan dan hewan juga alam yang ada. Pertama-tama kakak mau memperkenalkan pohon alpuket yang ada di depan rumah kakak. Coba kasih lihat kak ada buahnya loh. Alpuket ini sangat berguna untuk tubuh kita. Banyak gizinya apalagi adik-adik yang dalam pertumbuhan. Yang kedua, kakak mau memperkenalkan pohon pisang yang ada di belakang kakak. Pisangnya sedang berbuah. Dan yang ketiga, ini pohon kelapa. Banyak juga gunanya, loh. Adik-adik, lalu yang keempat, kakak mau memperkenalkan pohon rambutan. Berikutnya, kakak mau memperkenalkan beberapa hewan yang ada di halaman rumah kakak yang kebetulan kakak pelihara. Adik-adik punya peliharaan apa? Di sebelah kakak ini ada ayam, ayam kate namanya. Dia sepasang, bagus banget. Selanjutnya kakak juga mau memperkenalkan hewan piaraan kakak yang lainnya, yaitu anjing atau dogi. Kakak pelihara tiga, yang ada warna hitam, ini dia. Ada yang berwarna putih. Dan satu lagi. Wah, dia ngumpet di sini. Nah, ayo ke sini. Coba kita kasih lihat. Yang berwarna coklat. Bagaimana dengan adik-adik? Punya piaran juga? Dipelihara enggak? Lihat kebunku. Ah. Penuh dengan bunga. Ada yang putih. Dan ada yang merah. Setiap hari. Kusiram semua. Mawar melati. Semuanya indah. Bagian terakhir. Kakak mau kasih tunjuk kepada adik-adik. Alam semesta. Langit. Awan dan hari ini matahari sangat terik. Sekarang, mari kita lihat ke atas langit. Wah, hari ini sepertinya cerah sekali ya. Ada matahari bersinar. Ampak yang putih di atas langit itu namanya awan, adik-adik. Awan yang putih berarak-arakan di atas langit. Dan ada sinar mentari. Wah cantik sekali ya adik-adik. Adik-adik terkasih setelah tadi kakak mengajak adik-adik melihat aneka pohon. Ada juga aneka hewan peliharaan. Ada juga Taman, bunga-bunga, serta kita sudah melihat langit yang ada awannya dan matahari. Maka hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau memberitahukan kepada kalian semua. Bahwa apa yang kita saksikan tadi, baik itu hewan, tumbuhan, langit, bahkan bumi yang kita injak ini adalah ciptaan Tuhan. Allah begitu besar, Allah maha kuasa, Allahlah yang menciptakan itu semua. Bahkan kita pun Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan adik-adik semua, Tuhan yang menciptakan kakak, Tuhan yang menciptakan Papa Mama. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Lalu kita pun bersyukur. Karena kita menikmati semua ciptaan Tuhan, baik itu hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur adik-adik kepada Tuhan atas semua ciptaan yang Tuhan karuniakan untuk kita, maka kita semua, kakak, juga adik-adik, wajib memelihara lingkungan yang ada. Sirami, tanaman yang ada di halaman rumah adik-adik, bantu. Papa mama dan kakak ya Juga pelihara baik-baik hewan peliharaannya Jangan lupa dikasih makan Dan ada satu hal lagi yang adik-adik Orang-orang suka membuang sampah Sembarangan Tidak boleh Itu tidak boleh ya Sampah harus dipungut Nah kakak lagi pungut sampah Nanti dibuang di tempat sampah Atau di tong sampah Begitu ya, adik-adik. Ini kasih Tuhan, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas semua ciptaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang mau mengajarkan kita, adik-adik, yang kakak kasihi, untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan atas segala ciptaan Tuhan, sama seperti pemazmur tadi. Kita membaca Mazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Jadi pemazmur mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah dan juga kita sekalian untuk mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala ciptaannya. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik dikasih Tuhan. Sebelum kakak tutup, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Nanti aktivitasnya dilakukan di rumah, dibantu oleh sama mama papa atau kakak. Dimana contohnya akan diberikan oleh kakak Sarah. Lalu kalau sudah jadi aktivitasnya, jangan lupa difoto. Lalu fotonya dikirimlah ke grup WhatsApp pelayanan anak pelkat PA Shalom Depok dan minta bantuan sama mama papa atau kakak mengirimkannya. Kiranya... Adik-adik terus bertumbuh dalam iman. Adik-adik kiranya memahami akan kebesaran dan kasih Tuhan. Sehingga adik-adik pun senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Juga ikut memelihara lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Jangan lupa ya, bahwa setiap hari adik-adik bermainlah dengan sukacita, bermainlah dengan gembira sambil belajar, dengan ceria, dengan selalu juga memperhatikan kesehatan pada saat ini ya adik-adik. Dengan demikian kita semua seisi rumah sehat adanya. Terpujilah Tuhan, Amin. Shalom adik adik. Wah, tadi kita diajarin oleh KL nih bahwa seluruh di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk tumbuhan, tanaman, dan bunga-bungaan. Nah, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pop-up flowers. Untuk membuat pop-up flowers ini, adik-adik harus didampingi oleh orang dewasa ya. Boleh ditemenin oleh papa mama, kakak abang, atau opa oma di rumah. Oke, sekarang kita bikin yuk pop-up flowers kita. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah kertas putih tebal, kertas origami, penggaris, gunting, spidol, dan lem kertas. Oke adik-adik, pertama-tama kita pilih dulu nih kertas origami yang adik-adik punya. Nah, adik-adik suka warna apa? Kalau kasara mau menggunakan warna kuning. Jadi, kertas origami ini kita lipat menjadi dua bagian. Nah, kita lipat jadi kayak gini adik-adik. Ya, Setelah itu... Buat dua garis dengan jarak 6 cm. Nih, Kak Sarah udah bikin contohnya ya. Jadi seperti ini. Jadi bikin garis seperti ini, jarak di sini adalah 6 cm, tingginya 3 cm. Nah, supaya garisnya terlihat jelas, makanya kita menggunakan spidol. Papa mama di rumah, tolong bantu adik-adik ya untuk menggunting garis yang sudah kita tandai. Jadi, kita akan menggunting pada garis-garis ini. Kita gunting ya sekarang. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Lipatnya harus agak tekan ya adik-adik supaya garis terbentuk dengan jelas. Nah, lalu kita buka perlahan seperti ini. Nah kita lipat ke dalam nih yang tadi sudah kita gunting kita lipat ke dalam sehingga membentuk seperti ini Setelah dilipat seperti ini sekarang kita buka Nah jadinya seperti ini nih adik-adik Kertas origami ini akan kita tempelkan di kertas polos tebal kita Nah jadi sebelumnya kita lipat lagi kertas polos tebal kita ini menjadi dua bagian Kayak gini ya, itu sudah kita lipat. Nanti kertas origaminya akan ditempel seperti ini. Nih, kayak gini. Nah, sekarang kita lem dulu ya. Kita lem di bagian sininya nih. Kelihatan kan? Kita lem di bagian sini dan di bagian sini supaya menempel di sini. Nah, kita sudah tempel nih di bagian atasnya. Sekarang kita lem dulu di bagian sininya ya Supaya yang bagian bawah juga menempel pada kertas yang bagian bawah Ini kita lem ya Kalau adik-adik belum bisa menglep Dibantu sama mama papanya juga boleh kok Oke Nah supaya ini menempel Kita giniin aja ya Tekan-tekan sedikit. Nah, untuk bagian pop upnya sudah jadi nih adik-adik. Nah, nanti pada bagian sini kita tempelin tuh bunga-bunga kita, oke? Okay? Selanjutnya kita akan membuat flower. Apa sih ka flower itu? Flower itu adalah bahasa Inggrisnya dari bunga. Jadi sekarang kita akan membuat bunga dari kertas origami. Warnanya bebas ya adik-adik. Untuk bunganya, Kak Sara menggunakan kertas origami warna merah. Nah, untuk tangkai bunganya, Kak Sara menggunakan kertas origami yang berwarna hijau. Caranya gimana sih ke bikin bunganya? Nah, di sini Kak Sara akan ajarin adik-adik cara bikin bunga yang mudah. Pertama, gunting kertas origami membentuk kotak dengan ukuran 3 x 3 cm. Nah, coba adik-adik lihat di sini. Kak Sarah sudah bikin contohnya nih. Ini kertas origami yang sudah dipotong jadi kotak-kotak dengan ukuran 3 x 3 cm. Papa adik, mama di rumah, tolong bantu adik-adiknya ya untuk membuat sama menggunting kertas ini. Lalu... Lipat kertas membentuk segitiga Jadi, dari kotak begini nih Kita lipat kertasnya membentuk segitiga Nah, seperti ini Kita lipat lagi kertasnya Nih, kalau adik-adik belum bisa Dibantu ya sama papa mamanya Nah, Udah kan? Tadi dari begini kita lipat begini, sekarang kita lipat sekali lagi. Ini lipatan yang terakhir ya. Kayak begini ya adik-adik. Nah, emang bisa ya kak dari segitiga kayak gini menjadi bunga? Bisa dong. Jadi kita kasih tanda dulu nih. tandai apa? Kayak setengah lingkaran yang tidak beraturan. Nah, kasih contoh ya. Gini adik-adik bentuknya, jadi ada setengah lingkaran yang tidak beraturan di sini. Minta tolong papa mamanya ya, kita harus menggunting, mengikuti lingkaran, setengah lingkaran yang sudah kita buat. Perlu diingat ya, yang bagian ininya itu yang di atas, begini. Kelihatan kan? Nah, kita gunting deh sekarang. Kalau adik-adik yang sudah bisa menggunting, guntingnya hati-hati ya. Tidak usah buru-buru. Oke. Nah, kayak gini nih bentukannya. Kelihatan kan? Nah, lalu kita buka deh secara perlahan-lahan. Jadi kan bunganya kayak gini ya bentuknya. Nah, di sini adik-adik terserah nih mau menggunakan berapa banyak bunga. Kalau Kak Sarah, kasih contoh, kita nanti gunain 4 kelopak bunga ya. Di sini Kak Sarah udah bikin nih. Nih. Bikin kayak gini. Nah, kita gunakan empat bunga. Oke, berarti sekarang kita bikin tangkainya, kan? Nah, kalau tangkainya gampang banget, kita langsung bisa sih langsung digunting aja, tapi kalau untuk rapi, mendingan kita gambar dulu. Karena kita membuat empat bunga, berarti tangkainya juga ada empat ya. Nah, kayak gini adik-adik. Jadi, ada empat tangkai di sini. Nah, kita gunting deh sekarang. Panggil papa mamanya ya, kalau misalnya belum bisa menggunting. Kalau yang udah bisa, hati-hati mengguntingnya. Oke, sekarang sudah ada empat bunga. Dan empat tangkai di sini. Sekarang kita tempel nih. Kita tempel tangkainya di belakang bunganya. Jadi seperti ini. Dengan menggunakan lem kertas. Ini ya. Nah, udah jadi nih. Empat bunga kita yang tadi sudah dilem nih. Tangkai sama opak bunganya. Udah ada empat. Sekarang bunga-bunga ini kita tempel di sini. Yang tadi Kak Sarah bilang, bagian pop-up-nya nih. Kita tempel ya adik-adik. Tempelnya sesuai kreativitas adik-adik aja ya. Atau kalau misalnya adik-adik mau tambahin daun-daunan juga boleh kok Nah kayak gini Ada dua nih bunga kita Tambah lagi bunganya Yang bunga ketiga sekarang Satu, dua, tiga satu lagi ya habis tiga berapa empat kan jadi satu dua tiga empat jadi empat bunga kita sudah kita tempel nah kayak gini nih adik-adik sekarang kita tutup ya kita tutup pelan-pelan nah besok kita buka ya oke kita buka satu dua tiga nah jadi deh pop-up flowers kita nah mudah kan adik-adik bikin pop-up flowersnya di sini Kasara udah bikin beberapa contoh nih contohnya kayak gini tuh bunganya bisa kayak ada bertingkat kayak gini terus ada lagi nih ya kayak Kasara bilang adik-adik bisa tambahin daun-daunan kayak gini contohnya nah ada lagi nih kalau misalnya adik-adik mau bikin bunganya lebih besar bisa kok adik-adik atau ditambahin misal di belakangnya juga ada bunga kayak gini jadi ada double bunganya nih nah kayak gini contoh-contohnya atau warnanya bisa warna biru warna lagi warna kuning nah itu suka-sukanya adik-adik aja ya nah kalau sudah bikin pop-up flowersnya adik-adik foto setelah itu, fotonya dikirimkan ke grup WhatsApp, pelkat PA, showroom Depok. Kasara, tunggu ya adik-adik. Kasara mau lihat nih, bunga-bunga adik-adik kayak gimana? Oke, sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Dadah! Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama Papa, ya. Persembahan juga bisa dikumpulkan dan dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau juga bisa dengan cara meng-scan barcode yang ada di sini. Kak Astrid dan juga adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Warta PA yang pertama... Kami kakak layan pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak layan sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran di kolom komentar di bawah ini. Contohnya, Astrid kelas 5 sudah beribadah. Bagi yang belum bisa menulis, jangan khawatir, bisa minta tolong mama dan papa atau orang mendampingi selama ibadah ini. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, kalau misalnya ada kritik dan juga saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak lain, pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan juga mengisi link ini. Nah, Kritik dan saran yang sudah diberikan akan kami terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, Kak Astrid juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah bersama-sama di hari Minggu jam 7 pagi tetap di channel GPB Shalom Depok di Minggu depan ya, oke? Nah, Kak Tommy, Kak Franz dan juga Kak Astrid dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini nih. Nggak kerasa ya, Kak Astrid. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama dan kita renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk kita semua. Nah, untuk itu, untuk mengakhir ibadah hari ini, kita mau nyanyikan satu lagi lagu dengan bangkit berdiri dari Kidung Ceria nomor 349, Semua Yang Tercipta Bait 1 dan 2. Jika situ. ada adi yang dikasih Tuhan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini... ...kakak mengajak kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus Allah yang penuh kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan... ...pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan... Kami sudah mendengar cerita, kami pun diingatkan agar sedari kami kecil, kami memelihara lingkungan kami, kami harus juga membantu papa mama merawat tanaman kami, memelihara hewan peliharaan kami, juga mensyukuri semua apa yang Tuhan ciptakan bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami pun ingin hidup sehat karena itu Tuhan jauhkan sakit penyakit dari kami. Biarlah adik-adik bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk Papa dan Mama supaya Papa Mama juga selalu sehat. Yang papa yang bekerja Tuhan berkati juga mama yang bekerja baik di rumah ataupun pekerjaan yang ada dilakukan di luar Tuhan juga berkati berkatilah kami semua keluarga kami ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan kami ya Bapak, biar mereka juga selalu sehat, mereka selalu semangat untuk melayani dan kami bersyukur karena setiap hari Minggu kakak-kakak layan kami boleh bersama-sama dengan kami beribadah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelayanan anak ini ya Tuhan berkati gereja, shalom depok berkati semua majelisnya berkati semua yang melayani di gereja Tuhan agar semua juga boleh keadaan sehat, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, bapak presiden kami, juga Tuhan berkati semua orang yang sedang sakit sembuhkan Tuhan mereka yang sedang merindukan akan hal-hal yang baik Tuhan berikan semua yang terbaik untuk anak-anak Tuhan terima kasih Bapa terima kasih Tuhan inilah doa syukur kami dan mohon ampun atas dosa dan salah kami kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami amin adik-adik yang dikasih Tuhan Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati adik-adik, memberkati papa mama. Dadah!